Sosok hitam diam-diam berdiri di samping lindung. Tanah dalam jarak sepuluh kaki darinya tidak tersentuh dan bahkan retakan terkecil tidak menginvasi daerah ini. Terbukti, bahkan kekuatan sekecil apapun dari serangan hebat Kinsi telah berhasil meresap ke dalam. Murid beberapa orang di aula besar menyusut karena pemandangan ini. Segera setelah itu, beberapa dari mereka dengan ringan terengah-engah dalam hati mereka sementara kejutan melonjak ke wajah mereka. Hanya siapa sosok hitam ini, bahkan salah satu dari delapan komandan iblis besar, Kinsi, tidak dapat melakukan apapun terhadapnya Sebuah boneka, namun, seseorang dengan cepat merasa ada yang tidak beres Mata milik sosok itu kusam dan hampa dan tidak memiliki kecerdasan apapun Sebenarnya itu boneka, boneka yang sebanding dengan komandan iblis Tenggorokan mereka yang mendeteksi hal ini menelan ludah saat hati mereka dengan cepat terguncang. Di depan aula, keputusasaan yang sebelumnya muncul di mata kelompok centong berubah menjadi takjub pada saat ini. Mereka tertegun saat melihat ke arah yang mantap seperti seorang pemuda gunung di bawah perlindungan bayangan hitam. Wajah yang terakhir masih mengandung senyum yang biasanya mereka lihat, misterius dan tak terduga. Hati yang akan melompat keluar dari mulut mereka akhirnya jatuh kembali dan secara bertahap rileks. Hanya pada saat ini, mereka mengerti mengapa seseorang sombong dan tidak dapat diterima, seperti jenderal yang bersedia memanggil kakak lelaki muda itu dibandingkan dengan Little Flame yang tampak ganas. Jelas bahwa kakaknya yang biasanya tersenyum adalah yang paling menakutkan. Kamu ingin memblokir raja ini hanya dengan boneka? Ekspresi Kinsi berubah dengan cepat setelah itu. Dia tiba-tiba berteriak dengan suara dingin saat cahaya kemasan menyala dari dalam tubuhnya. Kedua tinjunya dilemparkan ke depan seperti badai. Setiap kepalan cahaya kemasan berubah menjadi singa mengamuk yang menerjang menuju Devouring Sky Course dari segala arah. Namun, Sky Devouring Course tidak bergerak dalam menghadapi badai serangan ini. Itu mirip dengan lubang tak berdasar karena melahap serangan mengerikan yang bisa membunuh ahli tahap kematian mendalam biasa yang sempurna. Bang bang bang, semua orang bisa mendengar badai liar Kinsey seperti serangan mendarat di Sky Devouring Course. Namun, mereka terkejut menemukan bahwa terlepas dari seberapa keras serangan Kinsey, sosok hitam itu tetap stabil seperti batu. Kaki-kaki yang berdiri di tanah bahkan tidak mundur satu langkah pun. Pria muda di belakangnya bahkan tidak menoleh. Wajah muda itu berisi senyum tipis yang membuat orang merinding. Cahaya kemasan akhirnya mulai menghilang. Kinsi, yang wajahnya diselingi dengan hitam dan putih, tiba-tiba mundur. Keheranan hadir dalam tatapannya saat dia melihat devouring course yang benar-benar diam sementara mata yang awalnya menghina akhirnya menjadi agak suram. Suzong, sepertinya kamu telah menyinggung beberapa orang yang menyusahkan. Bocah ini tidak sederhana. Kata Kinsi sambil melihat ke arah Suzong di atas tahta, yang matanya juga berubah menjadi kubur karena adegan ini. Siapa yang berani mengatakan bahwa Lindong sederhana, mengingat bahwa ia mampu mengeluarkan boneka yang sebanding dengan ahli tahap kematian mendalam puncak sempurna. Tidak heran dia berani membuat masalah di Deep Lightning Mountain Aku, ternyata dia memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Mata seram Suzong menatap Lindong saat dia perlahan berkata, Lindong tersenyum tipis, dengan cengkeraman ringan tangannya. Winnetube di dalamnya berubah menjadi debu, yang berserakan angin. Segera setelah itu, dia berdiri, menatap Suzong dan berkata, Aku telah mengatakan bahwa aku di sini untuk menuntut pembayaran atas nama saudara aku. Dengan boneka itu, Suzong menyipitkan matanya, ada juga diriku sendiri. Lindong tersenyum saat dia berjalan menuju Suzong saat lampu hijau yang gemilang mulai menyapu dari dalam tubuhnya. Segera setelah itu, banyak tato lampu naga hijau mengembun dan meraung ke langit. Naga itu mengaum mengguncang aula besar. Tekanan yang sangat kuat perlahan-lahan dipancarkan saat tato lampu naga hijau terjalin di sekitar Lindong. Tekanan ini, suku naga. Ekspresi banyak orang berubah karena ketakutan. Mereka ketakutan ketika mereka menatap tekanan yang tersebar dari tubuh Lindong. Sebagai binatang iblis, mereka belasan kali lebih sensitif terhadap tekanan semacam ini daripada manusia. Oleh karena itu, Penindasan terhadap tekanan besar ini bahkan lebih jelas. Tekanan seperti itu jelas sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh anggota asli suku naga. Namun, itu sebenarnya berasal dari manusia. Kejutan di mata kelompok centong meningkat ketika mereka melihat adegan ini. Mereka menemukan bahwa semakin sulit untuk melihat melalui pemuda di hadapan mereka. Little Flame, Sadogard itu akan menjadi milikmu untuk ditangani. Lampu hijau berputar di dalam mata Lindong saat dia menatap Suzong dan dengan lembut berkata Hati-hati kakak, Flame kecil ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya Meskipun kekuatan Lindong tampaknya menjadi tahap kematian mendalam awal di permukaan Fluktuasi yang dipancarkan darinya menyebabkan bahkan api kecil menjadi takut Kinsi, aku akan meninggalkan boneka itu untuk kamu berurusan dengan Bagaimana menurutmu? Ganas juga muncul dari sudut mulut Suzong. Itu hanya boneka. Setelah aku menyelesaikan bocah ini, benda itu akan berhenti secara alami. Petik dua: "Haha, baiklah, Kinsi tertawa terbahak-bahak." Sebuah kilatan langsung melintas di matanya ketika dia berkata, "Namun, boneka ini akan menjadi milikku setelah kamu menghabisi bocah itu." Meskipun Kinsi adalah pemimpin sebuah faksi, dia masih sangat mendambakan boneka ini. Bagaimanapun juga itu sebanding dengan seorang ahli tahap kematian mendalam yang sempurna. Kelopak mata Suzong berkedut setelah mendengar ini. Tetapi dia dengan cepat mengangguk. Dia jelas tidak bisa menolak saat ini. Meskipun menyerah seperti boneka yang kuat menyebabkan dia merasa sakit hati. Sekarang bukan saatnya untuk merasakan sakit hati atas masalah seperti itu. Aku akan menyingkirkan bocah ini sesegera mungkin. Suzong mengepalkan kedua tangannya saat cahaya hitam melonjak dan berderap di atas permukaan tubuhnya. Selanjutnya, tubuhnya secara bertahap membengkak sementara kulitnya dengan cepat berubah menjadi hitam. Simbol harimau muncul satu demi satu dan logam hitam seperti bulu harimau tumbuh dari bawah kulitnya. Dalam beberapa napas pendek, Suzong telah mengambil bentuk setengah binatang yang penuh dengan aura yang sangat sengit dan mengerikan. Semua orang bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan mengerikan terkandung dalam tubuh setengah binatang itu. Kekuatan seperti itu bisa menghancurkan gunung. Ini adalah mode tempur suku Dark Abyss Tiger. Berat, aku akan memilih kuburan yang bagus untuk kalian dua bersaudara di gunung petir jauh ini. Aura mengerikan begitu mengerikan sehingga itu akan membuat jiwa seseorang gemetar terlepas dari wajah harimau Suzong. Akan lebih baik meninggalkan tempat seperti itu untuk dirimu sendiri. Lin Dong tersenyum. Segera setelah itu, jari-jarinya mendorong tanah. Suara naga mengaum saat tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke depan. Dia mengepalkan tangannya sambil bergerak dan pongkat kaisar petir muncul. Busur kilat terang melintas di atasnya. mengaung cahaya berdarah dan aura ganas melonjak seperti air banjir dari Little Flame saat dia mengeluarkan raungan marah. Setelah itu, dia menerkam penjaga bayangan. Keduanya dengan cepat terlibat dalam pertempuran. Riak energi yang mengerikan menyebar. Mengubah tempat-tempat yang menjadi berantakan. Seluruh Aula jelas menjadi sangat kacau saat ini. Semua orang mundur satu demi satu. Merasa takut bahwa mereka akan terlibat dalam pertarungan yang mengejutkan ini. centong dan yang lainnya juga mundur. Namun, tatapan mereka terpaku pada Meng San dan yang lainnya. Mereka juga memiliki kontrol atas pertahanan di Lightning Mountain selama lindung mampu mengalahkan Suzong. Mereka yakin mengambil kendali di Lightning Mountain. Dentang, tongkat kaisar petir berkedip dengan kilat karena sangat bentrok dengan tinju harimau, percikan meletus, dan gelombang kejut yang dihasilkan terbentuk oleh tabrakan dua energi menakjubkan yang menyebabkan meja dan kursi batu berubah menjadi debu. Swoosh, lindung memiliki ekspresi acuh tak acuh." Dia bergerak dan muncul di atas Suzong dengan gaya seperti hantu. Dengan satu sentakan lengannya, guntur bergema di seluruh langit. Petir yang tak terhitung jumlahnya berdesing keluar bersama dengan bayangan tongkat kerajaan. Mereka secara langsung menyelimuti semua titik fatal tubuh Suzong. Dark abyss golden body shield. Suzong mencibir. Dia menjerit rendah dan banyak sinar cahaya hitam mulai berenang di bawah kulitnya. Cahaya hitam menyala. Menyebabkan tubuhnya tampak seolah-olah itu terbuat dari logam hitam. Dentang-dentang-dentang, petir itu dengan kejam mengecam tubuh Suzong. Menyebabkan percikan terbang. Namun, dia tidak bergerak. Kekuatan komandan iblis akhirnya telah sepenuhnya terungkap pada saat ini. Hanya ini yang kamu miliki. Tampaknya raja ini melebih-lebihkanmu. Petik 2. Mata sengit Suzong menatap lindung saat kilat mendarat di tubuhnya. Dia mengejek sebelum mengepalkan tinjunya dan melemparkan pukulan ke depan. Fis abis gelap, Black Yuan Power menyembur keluar dari tangan Suzong seperti gunung berapi yang meletus. Tampaknya seolah-olah seekor harimau hitam yang meraung yang berisi niat membunuh yang mencengangkan sedang menuju Lindong. Mengaung, Lindong berdiri di udara. Banyak tato lampu naga hijau dengan cepat naik. Selanjutnya, lengannya bengkak dan berubah menjadi lengan naga hijau. Tanpa niat sedikit pun untuk menyerah, itu berbenturan langsung dengan serangan Suzong. Bang, tinju harimau dan cakar naga saling menabrak satu sama lain. Pada saat itu, bahkan udaranya sendiri tampak membeku. Segera setelah itu, riak energi menakutkan yang terlihat dengan mata langsung terbentang. Banyak pilar besar di aula runtuh ketika batu besar terus jatuh ke aula. Tampaknya aula itu runtuh, semua orang melarikan diri dari aula. Selanjutnya, mereka menyaksikan saat akhirnya runtuh. Seluruh gunung tampak bergetar pada saat ini. Ledakan, sesosok ditembak mundur dari dalam reruntuhan. Tongkat kaisar petir di tangannya menabrak tanah. Langsung merobek selokan sedalam sepuluh ribu kaki sebelum tubuhnya akhirnya stabil. Batu-batu besar diledakkan terpisah dari dalam reruntuhan. Tubuh Suzong dipenuhi dengan aura jahat saat dia mengambil sebuah tali besar ke depan. Semua puing di jalannya terinjak debu. Kekuatan destruktif yang menakutkan itu membuat mata seseorang berkedut keras. Sebagai salah satu dari delapan komandan iblis besar, Suzong jelas memiliki kekuatan pertempuran yang sangat luar biasa. Apakah ini semua yang kamu miliki? Suzong terbang maju dengan langkah besar saat dia melihat Lindong, yang telah dikirim terbang ke kejauhan. Sementara suara mengejek marah terdengar. Dia mengayunkan kakinya dan gunung kecil seperti batu raksasa melesat ke depan dan dengan kejam menabrak Lindong. Suzong jelas telah menang dalam pertandingan sebelumnya. Lindong mengangkat kepalanya dan menyaksikan bayangan besar yang dengan cepat mendekat. Niat pertempuran terik mulai melonjak di matanya yang hitam. Mengaung, raungan naga yang mengguncang bumi akhirnya terdengar saat batu besar itu runtuh. Semua orang melihat tato lampu naga hijau tiba-tiba keluar dari tubuh Lindong. Dengan ayunan ekor naga, batu besar itu hancur berantakan. Mengaung, mengaung, mengaung. Banyak raungan naga yang memekakkan telinga terus terdengar. Segera setelah itu, semua orang melihat seratus tato naga hijau terbang keluar dari sosok kurus. Seratus naga melonjak. Pada saat itu, tanah bergetar. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1068. Pertempuran di Lightning Mountain. Mengaung. Naga mengaum mengguncang langit. Banyak tato cahaya naga hijau melonjak satu demi satu saat seratus naga meraung bersama. Tekanan kuat membentur, menyebabkan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Deep Mountain Lightning Range bergetar. Setiap tatapan di Deep Lightning Mountain diliputi kekagetan saat mereka melihat pemuda kurus yang dikelilingi seratus tato cahaya naga hijau. Mereka semua bisa dengan jelas mendeteksi kekuatan tak terbatas dalam setiap tato lampu naga hijau dan penyatuan seratus menakutkan mereka. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana tubuh manusia yang lemah dapat mengandung kekuatan yang menakutkan. Tekanan ini memang berasal dari suku naga. Bisakah pemuda di depan mata mereka berhubungan dengan suku naga? Salah satu dari empat suku penguasa. Luar biasa! Ada pandangan serius di centong dan mata yang lain saat mereka melihat pemandangan di depan mereka. Mereka segera bertukar pandang dan tersenyum. Hanya pada saat ini mereka benar-benar mengerti betapa lucu keraguan mereka terhadap Lindung malam itu. Selain itu, mereka akhirnya mengerti mengapa Lindung mengatakan kata-kata yang tampaknya sangat sombong bahwa ia dan saudaranya cukup untuk menangani masalah di Lightning Mountain malam itu. Ternyata dia memang punya hak untuk mengatakannya. Langkah Suzong akhirnya berhenti pada saat ini. Dia melihat seratus tato lampu naga hijau berputar-putar di sekitar lindung saat ekspresi serius muncul di mata harimau itu. Tubuh suku naga tempering seni bela diri ya. Ini akan menjadi menarik. Lidah merah Suzong menjilat bibirnya sementara aura mengerikan muncul di matanya. Namun, terlepas dari seberapa kuat teknik yang kamu miliki, kekuatan kamu hanya pada tahap kematian mendalam awal. Suzong mengambil langkah besar ke depan, berubah menjadi kilatan cahaya hitam saat dia maju. Sepanjang jalan, tanah terbelah. Retak besar itu seperti harimau kegelapan yang merobek tanah, meraung saat menerjang Lindong. Apakah begitu, naga hijau menempati mata Lindong. Meskipun tubuhnya kurus, auranya seperti lautan tanpa batas saat dia melangkah maju. Retak. Retakan besar menyebar ke radius 10.000 kaki besar dalam bentuk seperti laba-laba saat udara meledak. Yang bisa dilihat semua orang adalah lampu hijau yang menembus ruang angkasa. Pada saat berikutnya, sosok lampu hijau dan hitam sudah bertabrakan di puncak gunung. Bang, gelombang kejut yang dibentuk oleh hijau dan hitam langsung meletus. Gunung-gunung hancur menjadi berkeping-keping, sementara sebagian besar hutan hijau yang subur diratakan. Tak terhitung sosok melayang di udara, mata mereka terkejut ketika mereka melihat ke bawah pada kekacauan di bawah ini. Setelah itu, mereka melihat ke sumber gelombang kejut tempat lubang besar muncul. Dua sosok berdiri di tengah lubang dengan tangan mereka saling bersentuhan. Gelombang energi yang menakutkan dan nyaris jasmani menyebar, menyebabkan perasaan yang sangat terdistorsi muncul di dalam ruang itu sendiri. Lindung bahkan tidak mengambil langkah mundur di kepala ini pada bentrokan. Gambaran, tak terhitung orang yang terengah-engah di hati mereka. Meskipun Lindung dapat menerima serangan Suzong dalam bentrokan mereka sebelumnya, dia jelas-jelas kurang beruntung. Setelah semua, tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, dia hanyalah ahli tahap kematian mendalam awal sementara Suzong ini berada di puncak tahap kematian mendalam yang sempurna. Menurut Akal Sehat, Bentrokan langsung antara ahli tahap kematian mendalam dan Suzong kemungkinan akan menyebabkan tubuh mantan meledak menjadi busa berdarah. Namun, kekuatan tubuh fisik Lindung jelas telah mencapai tingkat yang agak menakutkan. Berat, kamu benar-benar memiliki kemampuan. Suzong menyeringai dan berbicara dengan cara yang seram ketika dia melihat pemuda di depannya. Yang tubuhnya dikelilingi oleh tato lampu hijau sementara naga hijau menduduki matanya. Kamu juga tidak buruk. Lindong tersenyum, keinginan untuk bertarung melonjak seperti gunung berapi yang meletus di dalam matanya yang hitam pekat. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar berselisih langsung dengan seorang ahli tingkat ini, menyebabkan darahnya sedikit mendidih. Suzong dianggap sangat dekat dengan tahap samsara. Ini adalah level yang dulunya praktis tak terkalahkan di mata Lindong. Tapi sekarang, dia mendekati itu langkah demi langkah. Dia percaya bahwa pada akhirnya akan datang suatu hari ketika dia benar-benar akan mampu menandingi seorang ahli di tingkat ini. Pada saat itu, Lindung akan kembali ke wilayah Suan Timur. Dia akan membiarkan seluruh wilayah Suan Timur mengetahui bahwa orang yang dikejar oleh Gerbang Yuan sampai dia harus melarikan diri dari wilayah Suan Timur seperti gelandangan yang tidak memiliki rumah. Sekali lagi kembali menyerang anjing-anjing tua dari Gerbang Yuan, tunggu saja. Keinginan pertempuran melonjak naik dalam mata Lindong. Segera setelah itu, dia tersenyum ganas pada Suzong. Sekarang, aku akan menggunakan kamu semua sebagai batu asahan aku. Mengaung, seratus tato lampu naga hijau meraung saat mereka berputar di sekitar Lindong dan pukulan dilemparkan. Pukulan ini sepertinya mengandung niat bertarung yang melonjak dalam tubuhnya. Segel kursi naga hijau surgawi. Seratus tato lampu naga hijau terkondensasi di bawah kepalan tangan Lindong. Sebelum melangkah ke tahap kematian mendalam, hanya 50 puluh tato lampu naga hijau yang bisa dibentuk di tubuh Lindong. Setelah terobosan dan mengalami pembersihan pulro api kematian di aula api ilahi, kekuatannya jelas sekali melonjak sekali lagi. Pukulan itu menyebabkan seluruh Deep Lightning Mountain bergetar. Kekuatan itu tampaknya mampu menghancurkan dunia. Lampu hijau yang dipantulkan di mata Suzong menjadi lebih terang sementara ekspresi di matanya menjadi semakin suram. Pada saat ini, dia akhirnya menarik semua penghinaan yang ada dalam hatinya. Palem abis universe gelap, Suzong mundur beberapa langkah saat yuan power dahsyat bergemuruh bagaikan lautan. Seekor harimau hitam besar terbentuk di atas tinjunya. Itu bergerak dengan cara yang aneh dan mulutnya yang besar sepertinya berisi alam semesta. Mengaung. Seekor harimau meraung dan naga melolong. Selanjutnya, dua serangan menakutkan yang kuat sekali lagi melesat maju. Segera, seluruh tanah bergetar karena bentrokan yang mengejutkan. Banyak pasang mata berisi horor ketika mereka melihat dua sosok dalam pertempuran. Pertempuran ini sudah mencapai tingkat yang sangat kejam. Sejak awal, Kemungkinan tidak ada yang bisa membayangkan bahwa manusia muda yang tampak kurus ini benar-benar dapat bertarung melawan Panglima Iblis daerah Perang Bis yang terkenal sejauh itu. Terlepas dari apakah pertempuran ini berakhir dengan kemenangan atau kekalahan, nama Lindong pasti akan menyebar ke seluruh wilayah Perang Bis setelah pertempuran ini. Mengaung, seekor harimau merah darah meraung di langit sementara tubuh Little Flame menyapu seperti kilatan cahaya merah darah. Sebuah batu sepuluh ribu kaki diraih dengan tangannya. Selanjutnya, itu digunakan sebagai senjata dan dilemparkan dengan kejam ke arah bayangan hitam dengan cara yang gila. Bang-bang-bang, bayangan hitam itu juga sangat ganas. Pukulan demi pukulan terlempar. Menghancurkan batu besar selebar sepuluh ribu kaki sepotong demi sepotong saat pecahan batu terbang melintasi langit. Pada saat berikutnya, kedua sosok itu saling bertabrakan. Bang. Ruang terdistorsi dan dua sosok melesat ke belakang. Setelah itu, dua gunung benar-benar hancur, dan pecahan batu memenuhi langit. Kedua sosok itu sudah saling menuduh lagi sebelum bentrok tanpa ampun. Pertarungan di bagian lain langit juga tampak sangat intens. Namun, salah satu aktor utama, Kinsi, secara tak terduga menderita. Agak boneka ini tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar ketika dihadapkan dengan serangannya. Selain itu, Terlepas dari seberapa sengit serangan Kinsi, dia tidak dapat melihat kerusakan muncul di tubuh boneka itu. Pelanggarannya sama sekali tidak berguna. Namun, dia perlu menggunakan semua kekuatannya untuk bertahan melawan serangan balasan oleh Sky Devouring Course. Untungnya, serangan-serangan ini tidak dapat memaksanya menjadi negara yang terlalu menyesal meskipun agak kuat. Namun demikian, pertarungan ini mencekik tidak peduli apa yang dia lakukan. Ini celaka, Kinsi tanpa sadar meraung. Segera setelah itu, pelanggarannya tiba-tiba menjadi lebih intens. Namun, Sky Devouring Core tetap acuh tak acuh. Tubuhnya bergerak cepat, memakan semua serangannya sebelum membalas. Boneka ini sangat aneh. Yang bisa aku lakukan adalah membiarkan Suzong cepat menghabisi bocah itu. Kulit Kinsi pucat. Dia akhirnya mengerti bahwa tidak mungkin seorang pemenang muncul dalam pertarungan dengan boneka ini. Selain itu, itu jelas merugikannya jika pertempuran ini berlarut-larut. Meskipun dia adalah binatang iblis, dia akhirnya akan lelah. Namun, boneka ini tidak akan. Karena itu, cepat atau lambat ia harus melarikan diri dengan menyedihkan jika pertarungan berlangsung dengan cara ini. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan adalah berdoa agar Suzong dapat menghabisi lindung sesegera mungkin. Namun, dengan pemikiran seperti itu dalam benaknya, murid-muridnya menyusut ketika melirik pertempuran menakutkan di bawah ketika kegelisahan mulai meningkat di dalam hatinya. Dia mulai menyesal telah setuju untuk campur tangan kali ini, lindung ini, yang tiba-tiba muncul. Jelas seseorang yang luar biasa. Bang, mata lindung menjadi agak terbakar karena keinginan bergelombang untuk bertarung. Tubuhnya melesat maju seperti kilat dan kedua tinjunya dilemparkan ke depan. Kekuatan yang menyertai setiap pukulannya mengandung kekuatan 100 tato naga hijau muda. Dengan peningkatan kekuatan dan kemahirannya dalam keterampilan naga hijau surgawi, tato cahaya naga hijau yang dibentuk tubuhnya juga menjadi semakin terkonsentrasi. Itu tidak lagi menghilang dengan setiap pukulan yang dilemparnya seperti di masa lalu. Saat ini, selama ia memiliki yuan power yang cukup, serangannya akan tetap pada level 100 tato lampu naga hijau. Pada tingkat ini, yang disebut teknik indah pada dasarnya tidak berguna. Seseorang bisa dengan mudah menerobos mereka dengan kekuatan semata. Ini adalah jenis kekuatan absolut. Dua sosok cahaya saling bersilangan sementara semua orang menyaksikan tanah itu runtuh. Selanjutnya, dua angka ditembak mundur. Kaki mereka ditusukkan ke tanah, menciptakan bekas luka sepanjang 10.000 kaki. Pertempuran yang hebat. Banyak pasangan mata memandangi dua sosok yang telah menembak mundur Pada saat ini, pakaian di tubuh Lindong dan Suzong berantakan Tubuh mereka yang sangat kuat ditutupi dengan luka berdarah dan bahkan pernapasan mereka menjadi jauh lebih berat karena pertukaran yang intens Menitik, darah menetes ke lengan Suzong Matanya merah padam dan ganas ketika dia menatap Lindong dan tersenyum dengan cara yang menakutkan sudah lama sekali sejak aku bersenang-senang bertukar pukulan dengan yang lain. Lindong juga tersenyum padanya. Senyumnya sama ganasnya. Kamu harus tahu bahwa aku berasal dari suku Dark Abyss Tiger, kan? Suzong mengangkat tangannya. Dia melihat tangannya yang berdarah dan tiba-tiba bertanya. Lindong menyipitkan matanya. Mengapa itu penting? Aku ingin tahu apakah kamu telah mendengar. Merah-merah di matanya menjadi lebih merah. Segera setelah itu. Dia perlahan-lahan berbaring di tanah ketika gelombang cahaya hitam berdesir dari tubuhnya. Setelah itu, semua orang menyaksikan tubuhnya membengkak pada tingkat yang mengejutkan. Jarum tangguh seperti bulu harimau hitam dengan cepat muncul sementara tangan dan kakinya mulai berubah menjadi cakar harimau yang tajam. Dalam kurun waktu singkat, seekor harimau raksasa abu-abu setinggi sepuluh ribu kaki muncul di Deep Lightning Mountain. Lapisan baju besi skala abu-abu menutupi tubuh harimau raksasa. Sementara itu, banyak duri tulang abu-abu besar memanjang dari punggungnya. Berubah menjadi sepasang sayap tulang yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang tajam. Aura yang sangat brutal menjulang ke langit pada saat ini. Harimau besar itu berdiri di puncak gunung dan meraung di lindung. Gelombang suara yang menakutkan menyebabkan banyak retakan besar muncul. Terkandung dalam raungan harimau adalah niat membunuh yang mencengangkan saat bergema di seluruh negeri. Ini adalah, mata kelompok centong tiba-tiba menyusut ketika melihat pemandangan ini. Bentuk pertempuran terakhir suku Dark Abyss Tiger, Dark Abyss Heavenly Body Tiger. Suzong ini akhirnya didorong ke langkah ini. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share.